Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Saya Muhammad Hadik Akan mereview HP Vivo ini ya guys HP Vivo Y12 Yang Akan saya review ini Ikuti aja ya guys ya guys ya ini tampilan dari Vivo Y50 ini tampilannya ya guys dan banyak macam-macam aplikasi di HP saya saya akan mengetes berapa cepat ia membuka aplikasi seperti WhatsApp Instagram dan lain-lain ya saya membuka WhatsApp nah kemudian sedikit lelet ya guys terus Instagram itu cepat Facebook juga cepat terus kita membuka Google Chrome ini agak lama ya guys karena mungkin karena internetnya YouTube juga ini juga lelet ya guys inilah dari 50 ketika mencet aplikasi seberapa cepat ya guys. Dan Vivo Y50 ini ada fitur untuk game ya guys. Ada di pengaturan terus kita scroll scroll ke bawah ada mode old gaming ultra. Ini tampilan dari <tuh> fitur y 50 game ultra ya guys. Ketika kalian mau ngegame terus mau nggak digang, mau diganggu sama acara atau yang lain, kalian bisa off on on itu panggilan yang tadi panggilan di layar belakang dan blokir pemberitahuannya guys. Coba kita mengetes di gamenya seperti apa ketika main game di HP Vivo ini apakah agak ngelag-ngelag -nge apa lancar Saya ini HP ini nggak punya game yang berat-berat ya guys cuman ini buat HP pribadi kayak WhatsApp dan lain sebagainya kalau game tuh HP sendiri kayak PUBG Mobile, ML, HP sendiri. Ini kita main coba, kelihat apa enggak? <tuh> lancar guys, ketika disitu tuh langsung respon. Ini tuh mainan adik gue ya. Gue nggak pahamnya seperti apa. Ini tuh lancar enggak ada nge-lag ketika main di HP Vivo y50 ini lancar jaya ya guys karena juga ini udah spainya bagus Saya coba ntar bermain lagi dan terus menerus Apakah ketika main di HP Vivo Y50 akan bakalan nge-lag main gamenya Saya coba lagi ya guys Ternyata ketika main game di HP Vivo Y50 Nggak nge-lag macam kayak apa kentang ya guys ini tuh kalau di zaman yang sekarang ya kelas menengah ini lancar banget ya ini tuh bukan game saya gamenya atiku ya <tuh> guys sudah ya ini udah lancar coba kita yang tadi aplikasi masuk tuh bakalan keluar apa restart lagi atau ngulang kembali ya guys ini tuh nggak ngulang ya tadi Instagram tampilannya gitu terus kita ke game lagi tetap sama tapi agak lemot ya guys terus kita ke ini pengaturan juga mas nice. enggak keluar dengan sendirinya ini keluar ya guys kalau YouTube tadi terus kita ke Google Chrome ini juga nggak keluar restart lagi terus ke WhatsApp. tadi ke Facebook ini juga nggak nggak hmm. restart aplikasinya lagi kita ke WhatsApp coba ini juga nggak nggak restart ulang lagi ya guys ini tuh ya, lumayan lah. Speknya tinggi juga. Coba saya cek berapa HD ketika melihat video YouTube, apakah sampai ya, HD mungkin, apakah sampai 480 doang guys? Coba kita pencet. Hmm. Coba yang ini ya guys, DP <laughs> ada ikannya guys. Coba kita diperbesar, apakah full HD banget? Ini nggak tersedia guys, kualitasnya. Nggak ada resolusi untuk menentukan video itu. Coba kita cari yang lainnya guys ini tuh gak ada ya, yang ada, udah, paten, kita cari yang lain, coba kita yang ini berita aja ya, berita biasanya full adik. nah ini, mata kandi wah ternyata sampai 720 ya, guys. Apakah ini videonya sampai segitu? Apa mungkin HP-nya, guys? Menurut kalian gimana? Kalau kalian tiap HP kalian Y50 sampai full HD, coba komen-komen di bawah ini ya, guys. Nih, guys. kamera depan Y50 itu 16MP dan kamera belakangnya 13MP itu jernih banget ya Y50 Vivo coba kita ke baterai ya guys ke baterai ini tuh 5000 mAh ya guys ini tuh bisa satu hari full bisa main tanpa ngecas udah awet banget mau main game mau facebookan instagram dan lain-lain ini dan ap vivo y50 ini tuh ramnya 4gb internalnya 64 ya guys, 6, 64gb dan prosesor 2,3 gs Octa Core versi Android 10 guys ini dari speknya sekian dari saya ya guys sudah cukup previewnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh